Ada sebuah unggang special info dari Ustaz Suki Al Buguri Di laman akun Instagram pribadinya, beberapa jam yang lalu persahabatnya ini menginfokan bahwa sudah di-up di channel Youtubenya Al Albuguri TV Vlog terbaru persahabat ya, Abang El Cinta selawat Wah, Masya Allah banget ya, baby L diselawatin bunda nih Langsung aja nih mampir ke channel YouTube-nya Suki. Perhatikan juga persahabat ya. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Utsal Suki. Banyakin salawat di album Guru TV itu. Leslie Kejar Rizky Bilar, namanya di tag ya. Masya Allah. Tentu kita semakin bahagia dan semakin bangga bahwa idola kesayangan kita memang multi talent yang selalu membuat kita bangga. Kita lihat juga ke momen berikutnya. Ini adalah momen spesial Bunda Lesti kejora membacakan solawat untuk BBL Hingga BBL tertidur apa sahabat? ya Masya Allah Coba didengar sedikit yang ya, solawat dari Bunda Lesti untuk Abang L Masya Allah luar biasa banget ya suara Bunda Lesti memang candu banget Membacakan sholawat untuk BBL, BBL tentu langsung tertidur dengan nyenyak luar biasa Bunda, mudah-mudahan sehat selalu dan rumah tangga bersama Rizky Pilar pun mudah-mudahan langgeng bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik momen ini pun diunggah kembali atau repost kembali oleh akun Leslar Anas kita lihat juga sebuah kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Masya Allah, selamat pagi Mari kita awali pagi ini dengan sholawat Masya Allah banget ya Mudah-mudahan di Jumat berkah ini Kita semua selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki yang lancar Amin Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan oleh para sahabat Leslar nih dari akun Tarwiyah Nasa mengatakan, Masya Allah, semoga Abang El jadi anak soleh. Amin. Luar biasa banget ya. Mudah-mudahan juga kita kekompakan semakin solid untuk selalu mendukung yang terbaik untuk Leslie dan Bilar. Berikutnya, persahabat, Bang Mimin akan menginfokan, akan mengingatkan kembali untuk kita semua khususnya warga Konoha. Jangan sampai lupa, persahabatnya ya, karena... Hari ini adalah hari terakhir untuk memvoting Karena voting akan ditutup batas waktunya tanggal 11 tepatnya hari ini Jam 3 sore ya batas waktu voting Mudah-mudahan Bunda Lesti dan Papa Bilar Mendapatkan piala penghargaan di Ajang Kiss World 2022 Karena besok malam persahabatnya itu malam pertama Jam 8 malam akan disiarkan secara langsung di Indosiar Ini info juga kita dapatkan dari Bang Ariel Kemarin menginfokan Jangan lupa kata Bang Ariel Hari Sabtu tanggal bulan 12 2022 Mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Hanya di Indosiar Terima kasih Itulah info dari Bang Ariel Yang menginfokan soal Kiswad 2022 Besok malam tepatnya bersahabat ya Bunda Lasti Papa biar akan tampil akan hampir di acara tersebut. mudah-mudahan persahabat yang borong banyak piala dan menampilkan penampilan yang tentunya luar biasa. Berikutnya kita lihat juga persabat ada sebuah gah spesial dari Bunda Lesti Semalam, kita lihat ya, tuh ada sebuah kalimat ucapan Selamat atas kelahiran BBL Ternyata ucapan selamat ini dari Bang Riko ya Masya Allah, ternyata ada hadiah nih dari Bang Riko Falk Mudah-mudahan berkah barokah Dan selalu banyak support doa Untuk keluarga Lesti dan Rizky Bilar Untuk berikutnya juga para sahabat Kita lihat aja nih ya Ini momen ketika Papa Bilar Bersilaturahmi ke rumahnya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, kita lihat mereka lagi makan pizza. Wow, panjang banget ya, masya Allah! Mudah-mudahan mereka mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Billar yang berkolaborasi bersama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Apalagi bersahabat ya, apabila semalam selalu tentunya ditemui oleh Bunda Lesti galasti selalu jadi punya suami tercinta masya allah banget ya dan kita lihat juga ke kabar berikutnya sedih simak persahabat ya sebelumnya papa bilar mengunggah sebuah postingan foto bersama bibi el dan ada sebuah pertanyaan dari papa bilar kalian tim siapa kata papa B ya abang L atau gua dan disimak ternyata terbukti persahabat ya Para warga Konoha pindah haluan ke BBL. Abang L mendapatkan poin 93% dan Papa Bilar hanya mendapatkan poin 7% saja. Wah, wow, masya Allah banget ya. Jauh banget nih perbandingannya dengan BBL. Memang BBL sekarang menjadi pusat perhatian banget Masya Allah. Dan kita lihat juga momen ini pun direpost kembali -kan oleh Konnector dot lovers. Kita lihat di kalimat yang sendiri tuliskan. Limbah, L El, angkat tangan. Maaf ya, Papa, bilar cari aman aja Kalau pilih Papa B, ntar dikatain nenek-nenek. Katanya itu masya Allah. <laughs> nah, ini sudah terbukti banget ya, Bapak BBL memang fansnya banyak banget nih. Wow, fansnya Papa B juga pindah haluan kepada BBL luar biasa.